Oke kita lanjutkan dengan menambahkan tombol virtual, teman-teman ya. Kali ini kita akan membutuhkan kanvas UI, jadi kita akan klik kanan di sini uh, UI canvas ya, UI canvas. Lalu um, di sini kita akan menambahkan sebuah image, oke? Okay. Sebuah image ya. Kalau anda lihat kotak image kosongnya di sini, anda beri nama Um, circle background okay. circle, circle background lalu diklik di circle backgroundnya, kita akan meletakkan di ujung kiri bawah di canvas kita, tapi sebelum ke sana, anda perlu melakukan setting sedikit di bagian canvas uh, ini anda klik, lalu di bagian scalernya, anda ubah menjadi defaultnya adalah constant pixel size kita ganti scale width screen size artinya ukuran kanvas akan mengikuti ukuran layar sehingga uh, semua UI yang tam, uh, yang under under canvas, semua UI yang diletakkan di dalam kanvas akan ikut terskill sesuai ukuran layar smartphone kita. Oke. Okay. Referensi resolusinya bisa kita masukkan. Um, um, jadi kita di sini menggunakan Google Pixel 2, jadi kita akan memakai referensi Google Pixel 2, Anda bisa cari di Google Google Pixel 2 resolusinya apa? 1440. Jadi kita balik ke sini, kita set 1440 dan 2880 pixels. Oke, okay, seperti ini teman-teman. Ini referensi saja akan di secara otomatis apabila ada perbedaan resolusi ketika diinstal di device yang berbeda juga. Balik lagi ke serial PG ini hanya uh, kita akan pasang lingkaran, lingkaran aja, ya sebagai patokan bahwa di sana ada joystick yang bisa kita gerakan. Nah, Kita akan pindahkan ke ujung kiri bawah, scale dulu 2-2, ya. kita scale 2-2, lalu di bagian anchor ini kita akan um, klik, lalu tekan shift dan alt, ditahan bersamaan, kita akan mencantolkan UI ini ke ujung kiri, jadi Anda klik di ujung kiri bawah sini, sehingga UI-nya ada di bawah sini, kemudian kita akan lihat di bagian image source, karena saya akan ganti dengan joystick pack, jadi Anda buka joystick pack di sini, Anda klik um, uh, prefabs, sorry-sorry bukan prefabs, sprite ya maksud saya, sprite, lalu ada all axis background, di sini ada lingkaran, kita akan drag, drop ke source image, Nah, hasilnya nanti seperti ini. Oke, okay. all axis outline-nya seperti ini. Kemudian, yang saya amati adalah terlalu mepet kiri. Jadi, kita ubah posisinya 100-100, seperti ini. 100-100, supaya dia nggak mepet kiri. Kemudian, setelah kita punya circle background, kita create a new um, image. Create another new image, ya seperti ini. Uh, kita lihat di bagian source nya kita pasang handles handle handle apa ini handle plain PNG ya boleh pakai itu kita drag and drop ke sana ke Sprite Oke okay. dan posisinya adalah 100-100 Oke okay. Oh ya, saya lupa meng-anchor sama ceritanya klik angkernya shift dan alt ditahan cantolkan di kiri, lalu kita set 100, 100, oke, okay. nah, um, salah ya, 150, 150, nah, agar tepat di sini, dan um, lingkaran kecil ini akan berperan sebagai virtual joystick yang bisa kita geser-geser, kita gerakan, oke, okay. kalau sudah, uh, mungkin kita beri nama jadi virtual joystick. Okay. Jadi kan Fast punya background circle yang hanya berperan sebagai pajangan aja dan virtual joystick yang bisa kita pakai untuk uh, bergerak ya ke kanan ke kiri ke atas ke bawah dan seterusnya teman-teman. Oke, okay. nah uh, yang menarik dari virtual joystick ini adalah ada satu komponen yang bisa kita pakai ya. Jadi kita tambahkan komponen di bawah sini anda klik virtual joysticknya, lalu anda tambahkan komponen, nama komponennya adalah on screen stick ya, ini adalah komponen bawaannya si apa, uh, new input systemnya unity, ya uh, bagaimana cara kerjanya, atau bagaimana behaviornya coba anda play langsung sebentar, anda play langsung, lalu anda coba klik, oke okay, tunggu sebentar, ada yang keliru um, ini dia You are trying to read input, bla bla bla. Nah, ini kita benerin dulu dengan cara klik event system ya. Di sini, lalu replace with input system UI input module, coba di play ulang. Tunggu sebentar, nah, udah bisa lihat. Jadi, ini errornya masih muncul. Nanti akan saya kasih tahu sebentar lagi cara mem mem membereskan error ini. Tapi yang pasti, um, joysticknya sudah bisa kita gerakan ya. Jadi kalau Anda lepas, kliknya Anda lepas, maka dia kembali ke posisi semula. Kalau Anda tahan, dia akan um, mengikuti gerakan touch Anda. Nah, ada satu settingan di virtual joystick yakni um, movement range. Ini adalah radius radius jangkauan uh, agar joysticknya bisa digerakkan. ya. Jadi kalau 50 terlalu kecil, saya ganti 100. Coba kita play ulang. Oke, okay. nah seperti ini hasilnya, jadi jangkauan, jangkauan joysticknya jau, lebih jauh lagi teman-teman. Oke, okay. nah itu yang kita lakukan dengan joystick, membuat virtual joystick sangat mudah. Nah sekarang bagaimana cara membereskan um, error ini teman-teman, error ini, ada dua hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama adalah di bagian kamera free look, ya kamera free look, seperti yang saya katakan tadi, kalau... Pakai old input system, maka otomatis kita bisa drag round. Ini kan tidak bisa ya. Jadi kalau saya klik kanan-kiri, kanan-kiri ini nggak bisa. Karena kita pakai new input system dan uh, malah memunculkan error. Nah, Anda klik dulu di kamera free look -nya. Anda lihat di bagian X axis control dan Y axis control. di sini Input axis name-nya adalah mouse Y. Kita hapus mouse Y-nya. Dan... Input axis name-nya adalah mouse X. Kita hapus juga. Kita coba play. Ya, error-nya sudah hilang. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ya, sekarang adalah kita akan memasang um, action ya ke dalam virtual joystick agar respon terhadap... Uh, Uh, apa namanya input dari kita ketika kita gerakan dan men-trigger sesuatu. Oke okay, langsung aja teman-teman. Kalian balik ke aset, di depan klik kanan, create folder script scripts ya seperti ini. Double klik masuk ke dalam, kita buat input actions ya. Jadi anda klik kanan, create, scroll bawah, input action beri nama uh, player controls. Oke. Okay. Player Controls. Double click Action Map-nya adalah Warrior. Kemudian Actions-nya mungkin hanya satu dulu, nanti kita tambah lagi, yakni Move. Uh, Move-nya ini seperti yang saya katakan tadi akan menggunakan Virtual Key, ya Virtual Button yang tadi kita buat. Ya, jadi di sini kita akan Gunakan value, kemudian vektor 2. Kenapa demikian? Karena joystick tadi, kalau kita gerakkan, maka dia akan menghasilkan factor uh, 2, ya, menghasilkan x dan y yang bisa kita terjemahkan ke dalam uh, transformasi pemain agar dia bergerak sesuai uh, arahnya, ya, yang kita pasang. Oke, okay? nah, bindingnya kemana? Di sini kita tidak menggunakan binding ke touch screen. Kenapa? Problemnya, kalau kita pakai binding ke touch screen, maka dia akan menangkap touch screen seluruh layar. Dan ini malah merepotkan kita. Karena kita harus mendeteksi posisi touch screennya ada di mana, ya apakah betul diarah di dalam virtual buttonnya. Kita akan malah merepotkan. Nah, di sini langsung aja kita pakai gamepad, teman-teman. Gamepad yang uh, left stick. Oke, okay? left stick gamepad. Um, artinya adalah jika kita menghubungkan smartphone kita dengan gamepad, maka kita bisa mengendalikan karakter menggunakan left stick. Tapi kalau ini kita save dulu ya, save asset. Tapi kalau kita tidak punya gamepad terhubung ke smartphone kita, maka uh, untungnya ada virtual joystick ini. Ya, virtual joysticknya anda klik lagi dan kalau dirinya diklik, maka control padnya itu kita geser ke gamepad. Left stick juga, ya. Jadi tidak masalah walaupun anda tidak punya gamepad, virtual joysticknya jika digerakkan dia akan tetap merespon atau men-trigger action move, ya. Karena itulah kelebihan dari virtual joystick, ya. Karena dia bisa merespon touch dan kita transformasi informasinya menjadi seolah-olah menjadi left stick gamepad. Oke. Okay. Nah kalau sudah kita akan buat script lagi di sini create C# script player handler enter kemudian kita drag and drop player handler ke warrior oke okay, sebentar tunggu sebentar ya kita drag and drop ke warrior pastikan warrior Anda sudah punya player handler script oke okay. nah sekalian aja di warrior-nya Anda tambahkan player input ya agar dia bisa agar dia bisa respon terhadap player control yang kita buat, merespon terhadap action map yang kita siapkan. Caranya kayak kemarin kita drag and drop player control ke dalam action, seperti ini, lalu behavior-nya kita ganti menjadi invoke unity event. Event-nya, nah, akan ada satu event yang bisa kita pasang, yakni move. Nah, kita buat callback-nya dulu. Anda masuk ke player handler, double-click, akan terbuka uh, Visual Studio Code, Ya yeah, yes I trust. Uh, tunggu beberapa saat hingga muncul semacam ini di Visual Studio Code. Anda pilih yang paling atas. Ya tunggu beberapa saat agar Visual Studio Code mengenali struktur project Anda. Kalau sudah dikenali maka IntelliSense auto complete-nya akan bekerja dengan baik. Ya buktinya adalah seperti ini. Ya dia sudah kenal. Oh ada sebuah kelas Player Handler. Namun apabila Uh, ini nggak muncul, nggak muncul, maka di Visual Studio Code Anda bisa pakai command palette, kemudian tekan Ctrl R atau te klik atau ketik "Developer Reload Window". Ya, untuk merefresh ulang dan mencoba untuk uh, Visual Studio Code untuk mengenali struktur uh, coding kita. Oke, okay? nah langsung aja kita buat satu callback uh, private, sorry, public void on move dan ada satu callback di sana yakni input actions and import Anda import uh, using unity engine input system ya using in engine input system lalu kita butuh callback konteksnya ctx dan kita akan coba membaca debug.log ctx.read um, value tadi kita tahu bahwa di dengan vektor 2 the string seperti ini titik koma jadi apabila bergerak ya kita mau lihat uh, vektor 2 nya apa nilainya ya. oke okay, balik lagi ke unity oke okay, kita akan uh, running kita akan play lagi dan tentunya jangan lupa konsulnya oh ya yeah. sorry sorry ada satu yang lupaan ya. Nih, kalau saya gerakan uh, konsulnya nggak muncul apa-apa satu yang kelupaan nanti adalah di warrior-nya, di bagian player input-nya. Tentu saja, kita harus mendaftarkan penuh, uh, fungsi mouse on move-nya on move ke event warrior ini. Jadi, ada klik event warrior, move-nya kita tambahkan, plus drag and drop warrior-nya. Lalu, kita pilih fungsi yang terasosiasi dengan move-nya di player handler, on move, ya, fungsi dari program siap yang kita sudah buat barusan, kita play perhatikan baik-baik layar konsolnya oke, okay, kita gerakkan ke kanan, maka akan muncul sebuah angka, kalau kita lepas maka posisinya balik ke 0,0, jadi di tengah-tengah ini adalah 0,0 kalau kita geser ke kanan maka x nya positif satu, kalau kita geser ke kiri, maka x nya negatif satu, kalau kita geser ke atas, maka y nya positif satu, kalau kita geser ke bawah, maka y nya negatif satu. Kalau serong begini ya, semuanya negatif. Nah itu ya, uh, koordinat eksis uh, dari virtual button kita yang titik pusatnya di tengah, sehingga dengan, de, dengan informasi itu kita bisa membuat playernya bergerak atau tidak. Oke? Okay. Nah teman-teman, Kembali lagi ke ke ini ke on move kita mau bikin playernya bergerak. Pertama-tama kita siapkan beberapa variabel bantu private float move speed. dengan 5 float dan um, kita perlu siapkan vektor sorry. private vector 3 destination. Oke, okay. di mana Uh, kita akan menyimpan, menyimpan informasi destination kepada ke saat kita menggerakkan virtual joysticknya.